What's up guys, assalamualaikum. Jumpa sama gue Endang Suryajaya. Kali ini gue dijak collab sama MXP 25 20 Pipe buat custom monosok ninja RR dibikin tabung pisah ala sok aftermarket kayak gitu. Udah kebayangan pasti kalian Nah di sini gue ditantang buat cuman gak keren doang, tapi harus rapi serta fungsional. Karena kita nggak boleh dong mementingkan gaya daripada fungsi. Karena menurut gue gaya dan fungsi itu pipi-pipi Dimana Di mana terlihat rapi, bagus itu harus dan nyaman itu wajib. Makanya buat teman-teman semua jangan di skip skip nonton sampai detailnya. Karena di sini gue mau share prosesnya kayak gimana dan bahan eksternalnya tuh apa aja. Oke okay, nggak pakai nggak pakai lama lagi langsung aja kita ke sana stay tune don't go anywhere. Di sini gua udah pecah menjadi beberapa bagian biar kalian gak ribet-ribet lagi ya. Oke. Okay. Gua mau ngasih tahu dulu nama sama fungsinya dimulai dari sini. Ini namanya main tube. Main tube ini sebagai tabung utama daripada shock breaker dan tabung ini berfungsi untuk menampung oli. Di sebelah sini juga sama ada tabung ini untuk menampung udara atau nitrogen. Dan fungsi daripada nitrogen tersebut untuk memberikan high pressure atau tekanan tinggi kepada oli. Dan di sini ada satu set as berikut komponennya. Kalian bisa lihat di sini. Dimulai dari sini ada satu buah mur dan berfungsi untuk pengencang. Dan di sebelah sini juga ada beberapa tumpukan ring sim. Tumpukan ring sim di sini itu berfungsi sebagai penghambat sirkulasi daripada oli. Jadi teorinya kayak gini, semakin banyak lo tanam ring sim di sini, maka pergerakan suspensi kalian tuh bakal semakin pelan. Atau ribbon yang akan dihasilkan itu semakin slow. Di sebelah sini ada satu head piston. Head piston ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi daripada oli. Di sebelah sini juga ada sama beberapa ring sim. Cuman bedanya kalau ring sim yang di atas itu untuk pengatur ribbon, ring sim yang di bawah ini untuk kompresi. Jadi teorinya gini, semakin banyak lo tanam ring sim di sini, maka kompresi akan dihasilkan itu semakin padat atau suspensi kalian tuh akan terasa agak keras. Di sebelah sini juga sama ada satu buah komponen namanya seal head terdiri dari beberapa komponen di sini di, di dalam sini tuh ada satu buah seal seal ini berfungsi untuk penahan oli biar nggak bocor berjenis seal hidrolik dan di luar sini juga ini sama buah seal, seal ini berjenis o-ring sama untuk menahan oli supaya nggak bocor dan kayak yang tadi gua bilang gua udah siapin bahan eksternalnya di sebelah sini ada satu buah seleng, selang rem berukuran 40 cm, jangan panjang-panjang ya. Nanti kalau kepanjangan jelek, karena di sini kan temanya juga bagus dan rapi. Dan di sini ada dua buah baut, dua, bau, dua buah baut master rem yang bolong kayak gini. Bahannya tuh barang kayak gini tuh familiar banget. Banyak-banyak lah di toko-toko terdekat atau bengkel-bengkel terdekat rumah kalian. Di sini ada tiga buah ring tembaga, ring tembaga atau ring kuningan ini berfungsi untuk uh, menahan oli ya, biar nggak bocor. Jadi gue udah jelasin semuanya uh, nama sama fungsinya, biar kalian paham, biar nggak ada kesalahan. Jangan kemana-mana, nonton channel MXPL25 terus, jangan di skip-skip, biar nggak ada kesalahan dalam pemasangan karena ini fatal. Oke. Okay. Oke, barusan gua udah kasih tahu nama sama fungsinya Kita langsung aja ke pem ke pemasangan Dan gue ingetan sekali lagi Buat kalian jangan di skip-skip nonton sampai detailnya Biar gak ada kesalahan dalam pemasangan Biar suspensi kalian tuh enak dan sempurna Oke, langsung aja kita ke pemasangan, let's go! Step pertama yang harus kalian lakukan tuh Merubah derat di bagian sini Karena standar itu derat halus lu rubah gratis ini biar masuk bau ini selanjutnya lu masukin ring sim ke bagian sini Dan jangan lupa, bagu bagian sini harus dimasukin O-ring. Bagi sini nggak perlu pakai ring tembaga lagi. Ini fungsinya biar nggak bocor. Step yang kedua ambil tabung yang tadi, kayak ini lakukan dan lakukan seperti tadi, lakukan seperti tadi masukin satu ring ke bagian sini, Di bagian luar. Step selanjutnya lo masukin ke sini dan tambah satu ring lagi karena di sini nggak ada o ring, kalian bisa tambahkan langsung. Dan fungsi mul tadi itu buat di sini. Lalu kalian kencengin, dan step selanjutnya itu tinggal setting oli ke suspensi ini, dan ini tuh harus bener-bener pas, harus bener benar presisi. Karena ini fatal banget buat kalian, nanti suspensinya nggak bakalan sempurna. Kayak yang gua udah bilang kayak tadi, oke jangan di skip-skip, lihat step ini, karena ini fatal banget. tabung ini di tekanan 50. Sebelum lu masukin oli semuanya, yang baut yang di sini jangan dulu dipasang. Udah kalian berarti pompa ini dulu di tekanan 50. Ingat ya, di tekanan 50 jangan terlalu kencang. Lalu kalian tinggal masukin oli yang 10W ini. secukupnya aja setting bagian nipple ini ke bawah biar si olinya benar-benar turun ke sini nah ini si olinya udah benar-benar turun ke ke sini tuh kayak gini olinya udah benar-benar keluar dari sini lalu kalian tinggal tutup sebenarnya cara memasukkan oli itu lebih gampang pakai pakumpam kayak gini karena gua mau bikin tutorialnya tuh yang sederhana biar kalian bisa coba di rumah. Lu tinggal ngencengin ini aja. Dan kalian pastiin olehnya bener-bener di sini terisi. Lalu kalian perhatikan ke tabung main tube di sini. Lu buang gas di bagian sini dan pastiin bahwa si oli itu benar-benar kesedot kesini ke sini. Ditekan aja, kurang lebih itu 3 4 detik. Kalau oli udah benar-benar turun atau oli benar-benar kesedot kesini ke sini, maka itu berarti work yet ya. Udah benar prosesnya tuh udah benar. Tinggal lu set, tinggal lu set up oli di bagian sini tuh kayak gini lu lihat bagian klem di sini tuh ada bagian klem bagian lem klem pengunci lu pastiin segini lu pastiin ketinggian oli tuh bener-bener pas di bagian si head piston ini pas kayak gini jangan lebih karena kalau lebih nanti si bagian apa sama di bagian di bagian sini tuh nggak kuat nahan oli nanti bakalan bocor atau keluar olinya kalau kalau lu udah pastiin, bener-bener pas di sekitar ketinggiannya sekitar segini, lu tinggal masukin. Jangan lupa dikasih stempet, jangan gak sobek. Lu tinggal masukin kayak gini. Cara memasukkan seal head itu harus tetap di atas, harus tetap di atas rapat sama bagian atas ini. Lalu kalian tinggal tekan. Dan jangan lupa buang lagi di bagian sini. angkat agak terlalu keras lu masukin sih ke bawah sini lalu lu tinggal masukin pengunci kawat pengunci tadi dan itu udah benar proses itu udah kayak gini dan pastiin kalau suspensi lu bener-bener pengen nyaman settingan it all itu harus pas nggak boleh kurang nggak boleh penuh kalau kurang nanti ribuan itu gak bakal maksimal dan kalau banyak kalau alinya kebanyakan nanti bakalan keluar dari sini. Nah, itu fatal banget nanti blader karet belajar di situ bisa rusak. Step terakhir lu tinggal mengisi nitrogen. Tinggal mengisi nitrogen di bagian sini. Ingat, tekanan nitrogen itu sekitar 150. Minimal itu 100 dan maksimal itu 150, nggak boleh lebih. dan step terakhir tuh kita tinggal memasukkan gas atau nitrogen ke dalam sini tuh kurang lebih tuh ukurannya 150 ya tuh maksimal 150 dan minimal tuh 100 kayak gini udah 150 dan kita tinggal cek cara ceknya tuh lu balik suspensi kayak gini Dan coba lu tekan ke bawah. Kalau suspensi lu udah naik lagi ke atas, berarti udah worth it banget. Udah bener banget, stepnya tuh udah pas banget. Settingannya juga udah pas banget. Karena si nitrogen atau gas itu benar bener memberikan high pressure ke bagian oli. Itu berarti udah worth it banget dan segitu aja tutorial sederhana dari gua mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan tutorial sederhana gua tuh kurang lebih tuh kayak gitu dan apabila ada salah kata dan artikulasi dari gua mohon maaf karena ini kali pertama gua kayak gini, nge bikin nge kayak gini dan mudah-mudahan kedepannya gua bisa bikin tutorial-tutorial yang bermanfaat buat kalian kita langsung aja uh, lihat pemasangan ke motornya. daripada tutorial kita tadi ini udah bagus banget udah rapi dan enggak terjadi kebocoran di mana-mana ini udah bagus banget tinggal kita melakukan pemasangan let's go guys nice. jadinya tuh kayak gini penampakannya tuh kayak gini terlihat bagus rapi dan nyaman sesuai tema kita ya dan ini udah gua test ride sama onnya juga udah test ride di ajak akselerasi ini tuh enak banget dan di jalan bergelombang masih tetap nyamannya jadi gua sering banget banyak pertanyaan gimana sih settingan shock yang baik buat harian jadi settingan shock yang baik buat harian tuh di bagian ribon tuh enggak terlalu slow dan juga enggak terlalu fast di bagian konferensi juga, tuh, nggak terlalu soft dan juga enggak terlalu hard. Itu bisa kalian set up melalui settingan ring SIM yang udah gua bilang tadi. Tapi sayangnya, di sini gua nggak bisa ngasih tahu setup ring SIM-nya tuh kayak gimana. Mohon maaf banget. Dan guys, gue nggak rekomenin ini buat dicoba di rumah. Alangkah baiknya kalian datang ke spesialisnya. Dan apabila kalian ragu hasilnya nggak bakalan serapi dan semaksimal ini, kalian bisa kirim kedua dengan cara meminta bantuan mxpl kalian itu tuh gampang banget. Kalian bisa komen langsung di bawah video ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Biar gua dan NSP ya, semangat bikin konten yang lain. Nah, karena next gua mau bikin tutorial lagi bagaimana cara membuat suspensi depan tuh lebih nyaman diajak akselerasi, guys. Nah. Jadi jangan lupa gua ingetin sekali lagi like, komen dan subscribe. Segitu aja dari gua dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan hal-hal yang kurang jelasnya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. -bye.